Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alla ilaha illallah Asyadu'ala Muhammad dan abduhu wa Rasulullah Amma ba'du. Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini Masih dalam video-video reaction dari aqidah Channel Semoga ikhwan pula semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal Alamin untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah video pengakuan dari Saifuddin Ibrahim Bahwa ternyata Saifuddin Ibrahim ke Amerika Serikat itu melarikan diri Kuan Vila semuanya Di dalam video ini Saifuddin Ibrahim mengakui Kalau dia tidak melarikan diri dia pasti akan dipenjara di tengah-tengah dia melakukan pelayanan menjelaskan tentang people-nya. Dia mengakui sendiri kalau dia tidak lari pasti sudah dipenjara. Perlu diketahui bahwa pengakuan-pengakuan sebelumnya si Saibuddin Ibrahim ini sering sekali mengatakan. Kenapa video viral setelah saya di Amerika? Kenapa? Bukan sewaktu di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari pernyataannya ini Ternyata si Uden sudah tahu Kalau itu akan viral Dan dia akan menjadi tersangka penista agama Maka dia sengaja lari ke Amerika Bagaimana pengakuannya? Kita simak video yang berikut ini Lari ke Amerika ya, Kalau tahu Saya disembunyikan di sini Dibikin viral video saya Lalu polisi menetapkan, saya tersangka, Idi, aduh, manis sekali perbuatan Tuhan ini dalam memelihara saya. Coba kalau viralnya saya itu setelah di Indonesia, ah, gak bisa lari, saya di di ah Masuk perangkap, masuk dalam perangkap. <SILENCIO> Kalau kena perangkap habis selalu rasa itu diriku. Tetapi Tuhan itu memang aja. Ya Bapak, terima kasih. Lari ke Amerika, ya, kau tahu. Saya... Sudah jelas ya Iqbal semuanya bahwa si Udin ini memang lari ke Amerika. Kalau tidak pasti dia sudah di penjara. Dari video ini kita bisa melihat bahwa faktanya si Udin ini memang setelah itu dia menghujat dan sebelumnya dia mengajukan untuk meminta 300 ayat di dalam Al-Qur'an untuk di skip dan dihapus. Nah, kalau dia setelah itu, pengakuannya melakukan pelayanan di Amerika Serikat, tapi setelah di sana dia menghujat. Ternyata ini jawabannya: dia sengaja lari untuk menghindarkan kejaran hukum, jeratan hukum yang pastinya dia sudah tahu. Kalau dia menista agama, dia akan terkena pasal undang-undang tentang penistaan agama. Nah, di sini likuwan semuanya, ya. Uh, sering sekali kita mendengarkan si Udin ini uh, Kenapa video itu viral setelah saya di Amerika Nah ternyata memang lari duluan Dan setelah itu sengaja diviralkan Membuat gaduh negara kesatuan Republik Indonesia Dan mungkin ikwan pula semuanya tahu Tujuan si Udin apa Yaitu memecah belah anak bangsa Kita ulangi videonya biar kita Ayo. lebih jelas disembunyikan di sini, dibikin viral video saya. Lalu polisi menetapkan saya tersangka. Ide. Nah, katanya disembunyikan di Amerika. Berarti kalau disembunyikan ada yang menyembunyikan. Eh uh, Allah saya yakin semua ini ada. Perencanaan Perencanaan dari si Saibuddin Ibrahim Bahwa dia sebelum lari sudah merencanakan segala sesuatunya Untuk membuat gaduh negara kesatuan Republik Indonesia Yang kita rasakan sudah damai, rukun, saling toleransi Tapi si Udin selalu bernarasi bahwa Indonesia Sudah tidak ada kedamaian, tidak ada toleransi Bahkan dalam kasus kajet merasa tidak ada keadilan Nah keadilan seperti apa yang diinginkan si Udin kalau kita dengarkan narasi-narasinya Keadilan bagi orang yang jahat jangan dihukum Bagi orang yang baik itu yang harus dihukum nah, padahal keadilan yang sebenarnya itu adalah Orang yang seperti Udin ini menjadi tersangka Dan orang yang tidak bersalah itu bebas dari jeratan hukum itu yang adil Kalau enggak adil Bagaimana si Udin ini dibiarkan? Nah ternyata Indonesia ini memberikan status tersangka pada Udin. Inilah keadilan hukum di Indonesia. Aduh, manis sekali perbuatan Tuhan ini dalam memelihara saya. Coba kalau viralnya saya itu setelah di Indonesia. Ah, nggak bisa lari seperti di Ibrahim. Ah. Masuk perangkap, masuk dalam perangkap. Kalau kena perangkap, habis selalu rasa itu diriku. Sebenarnya, ya, bukan masuk perangkap e, itu terjerat hukum. Yang membuat perangkap itu kan kamu sendiri. Jadi, kamu bukan masuk perangkap, tapi kamu membuat sebuah perangkap. Untuk kamu sendiri Yang akan kamu masukin sendiri Dan kamu huni sendiri Orang kalau sengaja Menghujat, menghina, dan menista suatu, uh, Agama orang lain Itu namanya Membuat perangkap sendiri Bukan masuk dalam perangkap Masuk dalam perangkap Kalau masuk dalam perangkap itu, itu Orang lain yang membuatnya Nah Disinilah sebenarnya si Udin ini semakin botol Tidak pernah introspeksi diri atas kesalahan-kesalahannya Bukan memperbaiki diri tapi semakin parah Membahas agama orang lain setiap hari Sedangkan apa yang diartikan si Udin itu Tidak sesuai dengan konteks aslinya Dan memang kita tahu dari video-video beberapa saat yang lalu dia mengatakan kalau dia memiliki misi menghancurkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sengaja membuat gaduh bangsa Indonesia tetapi dengan temeng apa dengan temeng bahwa Indonesia ini akan dibuat negara Khilafah dan lain-lain Nah di sini narasi si Udin menyebarkan hoak supaya masyarakat Indonesia, seperti dihantui dengan rasa ketakutan dengan apa yang diucapkan si Udin. Tapi Insya Allah kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, terutama umat Muslim tidak akan terpengaruh dengan apa yang katakan Udin. Apa tugas kita membentengi umat, menghadang para pengujat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa apapun yang diucapkan oleh si Udin ini hanyalah hoak dan tidak ada benarnya sama sekali. Sehingga kita tidak terprovokasi dengan ucapan ucapan Si Udin, sehingga kerukunan antar umat beragama, hormat menghormati, tetap terjaga. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi, konfira semuanya, sekelumit dan beberapa detik video pernyataan Si Udin bahwa dia sengaja lari ke Amerika. Dan diviralkan videonya supaya dia tidak terjerat hukum walaupun dia sudah menjadi seorang tersangka sekarang Kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Semoga penegak hukum diberikan kesehatan dan lindungan untuk memproses status tersangka si Udin ini Akhidat Channel akan kembali sesaat lagi dengan tema yang berbeda pastinya Semoga apa yang Akhidat Channel sajikan bisa bermanfaat Sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai di sini dulu. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam satu Tuhan.